Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lestler dimanapun kalian berada Selamat pagi, kembali di DivaTV hadir untuk mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan terbaru seputar indola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan menarik seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang cerah ini terus, sahabat, ya, siapa yang bangga dan siapa yang bahagia nih melihat lihat Leslar Entertainment sudah trending 3 Allah banget ya, pasti bahagia sekali Alhamdulillah, bersyukur banget persahabat ya Ini pembuktian bahwa dukungan untuk Leslar semakin banyak Semoga semakin solid Tetap semangat untuk warga Konoha Selalu mendukung karya-karya dari idola kita kita sempat juga bersama di unggahan uh, Kunle Slur Entertainment, ada kalimat caption juga yang dituliskan, ini ucapan tentunya syukur dan pastinya terima kasih untuk warga Konoha. Alhamdulillah berkah Ramadan akhirnya setelah penantian yang cukup panjang, video BBL mau dikecancur berhasil tembus trending 3 di Youtube. El e. no, terima kasih banyak sama kalian semua yang selalu support Leslar Dari awal hingga sekarang pokoknya dukung kita terus ya Semoga kedepannya Leslar bisa terus berkembang lebih baik lagi Bisa menghibur lebih banyak orang Semoga kalian semua yang nonton juga kecipratan berkah Ramadan Amin, ya robbal Alamin, Masya Allah banget ya Kita aminkan doa baik Semoga Leslar Entertainment Terus berkembang selalu memberikan karya-karya terbaik dan kejutan bahagia untuk kita semuanya Dan selanjutnya bersahabat Ini Alhamdulillah bersahabat ya Akhirnya Bunda Lesti Kejora dan Papa Bilar membuat video penyemangat untuk ibunda dari Kak Mega Putri Masya Allah sangat bangga mengidolakan Leslar yang selalu menjadi orang baik Semoga mereka berdua ini selalu sehat, bahagia dan rumah tangganya yang diberikan tentunya langgeng Til janah ya Allah, amin Ya Rabbal Alamin tuh dikasih video semangat Akhirnya sudah dibuatkan oleh Bunda Lesti dan papa Bilar Momen ini pun bersahabat diripas oleh akun Leslar Underskorsik Kita simak juga di kalimat yang diposting Masya Allah, amin ya Allah, makasih orang baik, kakak dan dedek, dan semangat buat kak Mega Putri. kakak harus kuat biar ibu juga kuat dan cepat sembuh, dan teruntuk panutan mimin, bang dedek, makasih banyak bang, selalu keren, makasih orang baik, Masya Allah banget ya, emang leslar dan tim, ini orangnya sangat baik, hingga banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan, salah satunya, dari akun Firah Hartati 245 mengatakan di kolom komentar amin terharu senang bangga bisa bergabung menjalin silaturahmi di keluarga konohan Leslar saling support saling mendoakan semoga tali silaturahmi persaudaraan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala amin Inilah yang bikin bangga persaudaraannya ya Persaudaraan, kekompakan, silaturahmi tetap terjalin dengan erat, masya Allah. Semakin bangga dan bersyukur banget, ya alhamdulillah menjadi bagian dari Les Lovers Mudah-mudahan kita semua sebagai fans senjati selalu sehat, selalu bahagia. Amin, iya robbal alamin. Dan persahabat ya, ternyata banyak sekali yang nge-tag ke tim Les Entertainment. Salah satunya juga dari Mas Gongli yang banyak sekali di-tag Soal tentunya minta dibuatkan video langsung dari Leslar buat penyemangat ibu dari Kak Mega Putri. Ini sudah dibuatkan, Alhamdulillah, persahabat ya. Memang Leslar lovers the best banget, masya Allah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kalian luar biasa. Berikutnya juga persahabat persahabatnya kita simak. Semalam, Masya Allah banget ya ternyata ada yang kebias kop bareng nih Aduh, bikin bahagia sekali ya Masya Allah, semoga idola kesenangan kita selalu konsisten menjadi orang baik Selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Semalam nonton dulu nih persahabat ya Aduh, Abang El kemana nih persahabat ya? Apa dititipin sama Nin? <laughs> Penampilan Dalai selalu bikin salpok banget ya, semakin cantik Aura-aura positif, bercahaya di wajahnya, luar biasa Dan tentunya mendoakan yang terbekokannya untuk idola kesayangan kita Dan berikutnya juga bersama Perhatikan postingan foto Yang tentunya diposting oleh Bunda Lesti Kejora Ini bareng Kak Loli Dan pasnya warga kona dibuat salvo dengan tas hitam Yang dipakai oleh Bunda Lesti Kejora. Ini tentunya pemberian dari Papa Bilar nih persahabat ya Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Sania mengatakan Masya Allah tas baru warna hitam Kayaknya yang dibilang Papa Abi di vlog bunda Pingin tas warna hitam Katanya tuh persahabat ya Kita simak juga di jawaban komentar Dari akun Winco Winarni Sepemikiran kayaknya hadiah papanya l Yang diomongkan pas hari Kartini oh, Masya Allah banget ya Pokoknya the best banget bunda Leslie senang banget ibasnya sudah dikabulin untuk tas yang sangat luar biasa mewahnya ini persahabat ya pemberian hadiah dari papa Rizky Bilar aduh masya allah banget ya dan kita lihat juga persahabat di unggah berikutnya ini ada unggah spesial dari kalian saudari nih sepertinya ada vlog yang tentunya seru banget hari ini yang bakal di up di channel youtube nya lesari entertainment Makin penasaran dan makin kasabar banget ya Semoga tim Leslar semakin kompak Untuk memberikan kejutan bahagia Untuk kita semuanya warga Konoha Amin Terus support, terus doakan Terus tentunya kasih dukungan ya, Persahabat ya untuk tim dan idul kesayangan kita Mudah-mudahan selalu memberikan Vitamin bahagia dan tentunya Jangan lupa untuk selalu mendukung Channel ini persahabat ya Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya tetap stay tune, dan tetap semangat persahabat, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar, Bang bagaimana ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh